Kita blok, kita kopikan di sini. Namanya sudah jadi, kemudian kita tuliskan data anak yang pertama adalah nama lengkap. Kita pilih jawaban singkat dan kita wajibkan. Kemudian kita copy nama panggilan. Kita wajib diisi. Kita kopikan kembali di sini. jenis kelamin Jadi kelamin maka kita gunakan bukan pilihan ganda atau ponisian namun kita pilih opsinya drop-down lagi-lagi dua perempuan bisa menelusuri video yang sudah ada misalnya SPMI akhirnya muncul tapi kalau nggak cocok kita pilih lagi mungkin yang telah kita upload misalnya telah upload kita cari video-video yang sudah ada misalnya video yaitu video segar gambuh misalnya kita pilih kita angkat kita posisikan di atas sudah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya channel Bambang siripno kali ini akan menyampaikan tutorial cara praktis membuat formulir ppdb online dengan menggunakan Google Drive sederhana semoga bermanfaat untuk itu marilah kita ikuti tutorial kali ini Mari pertama-tama kita buka Google Chrome kita buka kemudian setelah tampilan ini kita buka Google Drive kita setelah itu kita menuju untuk mengubahkan menuliskan formulir kita klik tambah tadi kemudian tambah kemudian lainnya ke google formulir kita cari formulir yang kosong Kita tulis judulnya: formulir pendaftaran siswa baru. kita tulis di bawahnya deskripsi tahun ajaran 2020 2021 kemudian kita judulnya kita blok terus kita kopikan dan dipastikan di nama file sehingga sama nama file sudah sama kemudian nulis data siswa data siswa kita tulis pertama adalah kita tulis nama lengkap opsinya nanti jawaban singkat dan wajib diisi Ya, pertanyaan kedua kita kopikan saja nama panggilan wajib diisi juga jawab singkat kemudian kita copy kembali jenis kelamin maaf kita tulis dulu jenis kelamin ada dua jenis kelamin laki-laki dan -laki perempuan maka bukan sifat bukan zaman singkat tapi menggunakan drop down laki-laki yang kedua perempuan kemudian kita copy kembali dan wajib diisi pula itu kita copy sekarang tempat lahir kita tulis isian kita ganti jawaban singkat kita copy kembali tanggal lahir tanggal lahir berarti menggunakan tanggalan kalender kita memilih kalender hmm. kita wajibkan tambah kembali asal sekolah jawab singkat asal sekolah Sudah jadi formulir pendaftaran siswa baru kita untuk data siswa. Kita tambahkan lagi di bawahnya asal sekolah sudah. Ya, tambah satu yaitu alamat betul kita lanjutkan data yang kedua tadi bagian pertama adalah siswa data kedua adalah orang tua tambah lagi formulir yaitu untuk opsinya adalah nama ayah jawab singkat dan wajib diisi kemudian nama ibu Kembali yaitu nuliskan Alamat Oh maaf nomor hp dulu Nomor hp Kemudian tidak wajib Karena ada orang tua yang tidak memiliki hp Kita copy Alamat Nah ini data orang tua Sudah jadi Kita coba Lihat hasilnya demikian hasilnya formulir pendaftaran siswa baru kita kumpulkan kita edit setelah mengirim ini satu progres saja kita simpan kemudian kita kirim sebelumnya kita lihat respon dulu untuk penyimpanannya Formulirnya sama, formulir pendaftaran siswa baru kita buat. Ya ini, kalau sudah orang tua nanti menulis akan terkumpul di sini. Kembali ke formulir pendaftaran, kita lihat di kirim. Kirim nanti ada linknya kita lihat untuk di share. The link ini nanti kita perpendek karena itu alamatnya masih panjang sekali kita perpendek menggunakan bit.ly kita membuka bit.ly kita buka bit.ly kita gunakan kreatif Kemudian alamat link tadi yang panjang kita kopikan di sini. Kemudian kita ganti namanya supaya mudah menghafalkannya. Misalnya pendaftaran underscore PTB 2020 kita coba kemudian kalau sudah itu kita simpan Oh ternyata merah berarti tidak bisa maka perlu kita ganti kembali alamat itu masih setia di channel Bambang Suripno belajar bersama berbagai ilmu untuk mendapatkan barokah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 Alhamdulillah betul link HSP Internet berarti bisa. Kemudian kita copy untuk diuji coba sebelum kita share ke kalya umum. Kita uji coba alamat linknya http bitly BBTP online 20 Kita masukkan. Nah, ternyata bisa dibuka berarti alamat linknya benar ini kita tutup untuk membuat tampilan bagus kita masuk ke Google Drive kembali yaitu mencari Google Sheet ya Google sheet ini berfungsi untuk mempercantik tampilan dari Google forum sehingga akan lebih menarik karena disertai foto-foto bisa pula video ini tampilan halaman awal judulnya kita ganti kita beri nama PPDB SDN misalnya aja ini contoh tiga sendang sari misalnya iya SDN tiga sendang sari kemudian kita atur tulisannya agar lebih bagus posisinya untuk backgroundnya bisa diganti-ganti dengan mengklik ubah gambar. Kita pilih pilih gambar. Pilihannya banyak, bisa mencari tiga galeri bisa, dengan URL bisa, menelusuri bisa album Anda juga bisa dari Google Grip kita juga bisa. Kita mencoba dari album. Kita cari gambar yang ada misalnya. misalnya itu ada gambar gaburo sekolah misalnya kita masukkan kemudian kita pilih kemudian disisipkan kemudian pilih akhirnya backgroundnya sudah berubah Mudahan untuk mengganti background mencari pilih jadi sekarang untuk tampilan di bawahnya kita sisipkan Sebelah kanan ada tulisan sisipkan halaman tema Kita menggunakan sisipan Kemudian pilih gambar Gambar juga pilihnya banyak Kita mencoba mencari gambar yang foto misalnya Di foto itu ada gambar kita pilih misalnya Untuk latihan saja Kemudian kita sisipkan kalau sudah kita sisipkan eh, gambarnya, sudah jadi. Di samping itu, kita bisa menyisipkan pula YouTube atau video. Kita cari ke bawah, ada tulisan YouTube ya, itu ada tulisan YouTube. Kemudian, YouTube kita klik, kita cari. bisa menelusuri dari YouTube yang sudah ada ataupun YouTube yang sudah pernah kita upload kita pilih mana yang cocok misalnya seperti itu bebas mencarinya sesuai selera yang penting nanti tampilan dari formulir kita itu untuk di-share ke orang lain tuh tampilannya menarik ada gambarnya, ada backgroundnya, ada fotonya, ada ah, videonya. Nah, ini kita ambil video tembang sekar gambuh. Misalnya, kita pilih masuk, kemudian kita atur posisinya. Ya, misalnya berarti setelah tampilan gambar-gambar video sudah kita menyisipkan sekarang menyisipkan formulir yang telah kita buat di Google Drive, yaitu kita pilih formulir di Google Drive kita tadi yang pernah kita buat, kemudian kita pilih uh, untuk Google Form yang berada di Google Drive kita. Setelah kita telusuri ada, kemudian kita klik, kita pilih. Sudah masuk ke sisi PAN. sudah jadi tampilannya. Maka kita tinggal mengatur, kita coba Pratinjo nanti. Oh Untuk setelannya, itu sudah ada. Nanti kita juga bisa mengiris jari, namun untuk latihan kita gunakan seperti itu navigasi aja. Kemudian kita pratinjo, bagaimana oh, tampilannya? nah ini tampilannya SD 3 senang sari tampilannya beserta formulirnya formulir kita klik di sudut kanan atas muncul itu dah lengkap sudah formulir sehingga formulir pendaftaran siswa baru kita sudah bisa di-share Linknya sudah ada, formulirnya sudah lengkap Gabungan dari Google Form dan Google Sheet. Demikian Untuk pembuatan formulir pendaftaran siswa baru secara online Terima kasih Terima kasih dengan setianya bersama saya Bambang Suryono, Telah belajar bersama untuk berbagi ilmu